terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat legislar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi dan mencidukan vitamin manja seputar tidak lesti dan kekabila sahabat ya. Sebelum kita keunggahan ANTV, ada info penting untuk kita semua Bahwa bakal ada empat karakter baru di jodoh wasiat bapak-bapak kedua persahabat Ya wow, makin penasaran nih Siapa saja empat karakter baru di jodoh wasiat bapak-bapak kedua Dan kita sebelumnya lihat dari sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh ANTV ANTV Lover serial jodoh wasiat bapak-bapak kedua bakal makin seru nih Dengan hadirnya para karakter baru Penasaran siapa saja para pemainnya dan gimana ya perannya? Yuk simak terus ikutin keseruan kisah setiap episode jodoh wasiat bapak Babak kedua ya Setiap hari jam 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Kita lihat persahabat ya peran e, karakter yang pertama itu ada Fero Wallandao Akan menjadi sebagai Mahameru persahabat ya dan kita lihat juga berikutnya ada Aditya Al-Kathiri sebagai Andes dan selanjutnya ada maifa Amin ini sebagai jelita bersahabat ya. dan untuk yang terakhir ini ada Alia Faizah sebagai Tara itu lah empat karakter yang akan hadir di sinetron Jodoh Wasiat Babak kedua dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan dari para fans leslor persahabat ya kita lihat di sini ada komentar dari akun lados 14 mau ditambah beberapa aku menunggu Iqbal dan Gejorah wow masih menunggu persahabatian. Ya. Tentunya kita menunggu kejuaraan nih untuk bisa bermain sinetron bareng on dengan Iqbal Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat komentar lain diberikan dari akun Instagram Masro529 mengatakan dalam kolom komentar walaupun ada pemain baru Iqbal tetap ada kan karena Iqbal yang membuat aku semangat nonton JWB katanya tuh Kita lihat persahabat ya keunggahan uh, vlog dari Pak Ferry persahabat ya kita lihat nih di channel YouTube-nya Adis guys, yang mana Pak Ferry menyampaikan bahwa di dalam kejora itu akan hadir Di JWP 2 setelah melahirkan persahabat ya posisi di dalam sekarang itu sedang hamil, dikarenakan ya, persahabat ya semuanya tentunya butuh proses juga persahabat ya mudah-mudahan saja ya, kita doakan yang terbaik dan kita selalu menunggu kejora bisa hadir di tentunya acara sinetron jodoh wasiat bapak kedua ini disampaikan langsung di channel adis kaimar sabet ya tiga vlog bareng lesti juga nih mudah-mudahan saja ada kabar bahagia dan kabar baik kemungkinan tidak lesti setelah melahirkan bisa dihadirkan di acara sinetron jodoh wasiat bapak bapak kedua dan kita lihat juga persahabat keunggahan uh, selanjutnya ada unggahan dari ida siar juga nih ada postingan foto, Dede Alasti, mamah gigi juga persahabat dan aurel seglowing siapa kamu saat sedang hamil tuh ditanya persahabat ya halo bun pasti kalian pada ngefans kan sama trio bumil ini kira-kira kalian mau Seglowing siapa nih saat sedang mengandung? Coba bisikin mimin lewat kolom komentar ya Kita lihat nih banyak sekali komentar respon yang selalu kompak diberikan dari fans sejati Leslar Kita lihat dari akun Rossa Unscore Les24lar mengatakan Lesti dong, datangnya tuh Lesti kejurak Masya Allah dan kita lihat juga dari akun oseng Kangkungnya Lesti mengatakan pengen glowing seperti mereka para debu mills nanti kalau lagi hamil masalah banget ya mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik mendukung idola kesayangan kita ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial nih vitamin bahagia di malam minggu ya walaupun lewat jarul iklan kita dibikin bahaya banget dan tidak alasan menggemaskan banget pas sahabatnya lagi dandan tuh biar suami tercinta makin sayang nih persahabat ya masya allah apalagi kedipan mata dide yang selalu membuat kita bahagia dan kita lihat juga pertemuan sahabat. keunggahan berikutnya berikut nih, ini kapal terbaru nih dari Bang Bensikubang di guys pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan video nih persahabat. Ya ada sebuah kalimat. Malam minggu kalian di mana? Kalau kami di sini aja pas di depan kolam renang, iya kan Pak? Ari Lobster katanya tuh dan kita tetap fokus yang di belakang persahabat. Ya ada idola kita Leslie Rizky Bilar. Dan tempatnya nih di rumah yang sekarang ditempati adalah rumah baru yang dihebohkan di persahabat ya. Yuk kita tentunya doakan mudah-mudahan Rezeki selalu lancar, selalu dipermudah untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar underscore 0501. Kalimat kepsen pun dituliskan dalam postingan tersebut. Maaf Bang Benjol dan Bang Boril, saya lebih fokus yang di belakang. <laughs> Luar biasa bersahabat ya. Dan kita lihat juga ada sebuah info dari D&A Al Jora di IGS pribadi miliknya juga mengunggah sebuah postingan info yang meripos kembali unggahan Purnama Beauty official akan ada grand launching tanggal 4 sampai 6 November persahabat 2021 tentunya diskon 10% nih untuk pembelian produk Purnama Beauty di gd.id persahabat ya atlas D&A mudah-mudahan saja usaha dede ini diberlancar dan tentunya disukseskan, amin. Ya Robbal Alamin. Dan kita lihat ada vitamin yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Baru saja idola kita di dalam laski mengunggah sebuah postingan video di IG as pribadi miliknya ya, mengunggah sebuah postingan kakak Bilar Aduh, ganteng banget ya malam minggu nih. Selalu saja kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kita, masya Allah. Dengan memakai gupluk semakin tambah keren aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu membuat kita bahagia. Amin. Ya Robbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan dan keseruan selanjutnya yang akan disuguhkan oleh Dede Alassi dan Bilar. tetap Stay tuned dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.